Nanti seri mamalik ahli hadis sih masalah. salah, greseng soleh, umah setinggi angkatan nih masalah, greseng kawan ibu soleh cerdas bambi, kawan ibu cerdas nambah, nambahin, ayo perkara ngapain, dari dari perkara aja, ayo kawan, lanasin raja jujur melintir kan, rumah teman secara politik nopo, nintit, akhirnya suhabat tu terpecah, sana suhabat sih ronde udah blek, ketika nafsu setia mau sampai pintu. Ya Rasulullah, aku siroti solat amnasita Ya Rasulullah Ini solat model koser, nopo aku lali. Padahal sahabat bagian sudah seneng, mereka berkudur dari orang rakaat Aku melintir jeneng, ini cocok kok, kalau dari 6 rakaat, ini protes Ini dari orang rakaat, apa diprotes barang? Tapi dilihat dan tanya Aku siroti solat amnasita Ya Rasulullah, ini sholatnya di koser, atau memang jenengan lupa Ternyata Nabi jawabnya pede Kulu kalam Yakun semuanya itu tidak terjadi, enggak, enggak. Enggak, kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa, kan? Tapi ternyata Nabi pede. Kulu deli kalam Yakun, enggak, enggak, enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya, Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah jawab kulu kalam Yakun itu Nabi, abe tindak Nabi tidak menuju pulang. Beli mana, nih, tenggi Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa itu tanya Abu Bakar Umar apa betul itu terjadi Ahakun konmakolahu itu Ahakun ahak konmakolahu apa betul yang dikatakan liyaden sahabat semua bilang kau oh, lu naam ya rasulullah oh, iya aja dan abu fakar mau orang, orang ngomong lagi malah ngomong perkara nenabih resiko sahabat khusyuk, kan nur repot juga akhirnya nabi tenang mawon takdo dijawab naam nabi takbir lagi allahu akbar terus nambahi dua rokaat terus selesai karena orang fakir itu paling bingung ngadepi hadis itu. Lalu itu ngomongan pimpi rawa. Tapi ya jodih itu. Itu ngomong-ngomongan bantah-bantahan bareng. Lalu itu Nabi langsung nambah dua rokaan. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dia? dia. Terus kedua peristiwa Perang Kondak. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi Jotiru ini kalau cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat. Untuk mana nih ayat ini? Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini. merunut beberapa peristiwa. Pas perang Kondak itu Nabi bilang. Kondak itu kan kalau di Koran. Ahzab, ahzab. Ahzab itu koalisi. Jamuhis bin beberapa pasukan. Karena orang. Yahudi Kuroidoh dan Nasara Najron dan kafir apa Kuras itu berkoalisi bersekongkol ngelawan Nabi disebut apa Ahzab jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir orang kok mungkin tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang nah ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya lucu ya Nabi ya Nabi ya seketok Nabi ini ya Rasulullah ini perang tidak imbang menurut anda gimana sampai Nabi ya sentai yang medinah nak diserang ya di lawan nah, ora ya wis Mati Allah, Nabi nggak kematian biasa, mati Allah mati mati apa? Syahid. Ya orang sahabat sing cerdas, ini coro coro rasulah, ya darah kurang ajar, tapi yang um, dene yang um, sahabat ya Rasulullah niki Ki Wahyu nopo pendapat pribadi. ya harus segera Jadi selalu ada sahabat. Mulanis andri rasulah, dia orang hikmah. Ya Rasulullah ini Arok Yonturoka Am Wahyun. Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu. Jadi nabi cek tentang maksud ya nabi. Ya kalau itu wahyu ya samin abah atau nas ada akan mengurangi dan tidak akan menam. Baik nah, iya, karena ini yang bergendah Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan saya punya usul jadi nabi. Kak <laughs> ini pendapatku. Ini ini pendapatku jadi nabi. Begini ya Rasulullah perang itu kalau kita potensinya kalah itu musuh dipapak di luar. Sehingga kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan Perempuan-perempuan bisa nopo, diselamatkan Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak-istri kita habis Kita kehilangan generasi Dari Nabi, Al-Kawluqauluk, pendapatan bener benernya. Akhirnya disepakati, dipapak, dihondak Tengguli, tak hondak Setelah dihondak, gak rasional juga, tetap kalah kan? Dari Nabi aku aku nabi, rohku urusan akhirat, paling naktunya pinter kuwi akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? kondak saya ini orang persia ya Rasulullah, kita ini kalau perang tidak imbang itu bikin apa? kondak ukurannya gimana? semuanya kuda terbaik harus menculot, terus dapet apa? kondak kira-kira apa jurang ini kuda terbaik harus menculot, terus akhirnya bikin kondak Terus ketika peristiwa perang Bani Quraydah, nggih ketika nabi berkali-kali ragu deh ditakoi. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku. Nabi jujur antaraning wahyu ben saiki kan Kiai ngomong ngomong ikhlas, ngaji kudu ikhlas. saya Saiki jarang wong ikhlas, gak sami tempel Lucu kan? Ya, itu kan. Kalau nabi ndak jujur, Tidak apa? Pendapat pribadi? Ya. Kuwi bidato misi agama ya. apa misi apa? jujur paham ya nek udah jujur di bak atawa berani jujur apa hebat <Sess> <Sess> <Sess>